Lah itu centongnya buat apa Itu centong itu Oke. Hah, enak ya Enak Halo teman-teman selamat datang kembali di channel Tonton aja yang masih sedia me berbagai macam konten Nah itu konten lucu, konten serem, konten, konten, bukan konten formal ya teman-teman Yang jelas ini konten yang bisa menghibur kita dari rasa capek dari kepenatan, dari bingar-bingar dunia dan lain sebagainya seperti apa jumlah videonya, yuk kita tonton dan ikuti terus channel ini hari ini udara gini di sebuah Halo teman-teman, kembali lagi di channel Tonton aja yang masih sudah mereaksi berbagai macam konten kali ini. Admin mau mereaksi Indian Street Food ya teman-teman. Uh, kita coba play videonya seperti apa. Uh, dus, di sini ada bapak-bapak ya teman-teman. Bapak-bapak ini jualan makanan. Ini makanan ini kayaknya khas di sana ya. Coba kita play. Apa ini kentang? Lah, pakai tangan. Kuahnya pakai sendok. Itu apa ya? <laughs> Itu pakai sendok, tapi ada yang pakai tangan tuh, Pak. Tuh. kira-kira gimana teman-teman? Waduh, -teman? delicious. Itu dia pakai, pakai centong. Tapi kalau ngeliat bumbu yang item item gak coklatan itu, apa namanya? Diser pakai tangan. Ini kuahnya, ditaburin apa itu? Bawang. Kalau di Indonesia bawang mungkin ya. Ini kerupuk jengkolnya, ceritanya. Oh, ini bubur ayam kali ya, kalau di Indonesia kali ya. Itu kentang, kentang itu kan? Kentangnya kayak orang bikin apa namanya, berkedel. Tuh, dia pakai tangan itu kok nggak gitu itu kuahnya apa itu kuahnya diaduk, diaduk, diaduk aduh, sama pakai tangan itu kelompok jengkolnya itu tapi kalau misalkan saya beli itu terus nggak kasihin ke teman saya, kayak dimakan, asal nggak ngeliat proses pembuatannya ya, temen-temen. Ternyata banyak yang mesen. Ternyata yang mesen banyak, yang beli banyak. Pembuatannya masih sama. Tuh. Wah ini bagas steril. Lah itu kan ada centong, kenapa nggak semuanya pakai centong, tuh Lah itu ada centong, buat apaan? waduh, nah itu centong tuh, centong dimakan di tempat lah, itu centongnya buat apa? Itu centong itu. Centong itu. Aduh, Aduh bisa Astagfirullahaladzim, itu ada centong itu, papa. Aduh. E, gimana, teman-teman? Kalau kalian makan makanan seperti ini, terus misalkan nih teman kalian beli beli makanan terus tahu-tahu ngasih ke kalian tapi kalian nggak tahu proses pembuatannya seperti apa tetap enak ya enak